Saya membuat konten yaitu tentang uh, pertunjukan seni budaya ya guys. Oke, okay. ini konten saya mengenai channel tentang seni budaya ya guys. Kali ini saya membuat video yang akan berujung mengenai musikaliran. Saya sering uh, melihat ya, yang tentang uh, konten motor cross. Cuman disini sini uh, saya terserang, saya sering membuat konten tentang Jawa sendiri budaya kita diizinkan budaya Indonesia ya jadi di sini ini cuma sebagai apa ya ukuran semua saya di sini enggak membuat tentang saya membuat itu buat sah saya di sini ya review apa ya dalam kondisi kebohongan itu itu udah ngomong buat yang penting intinya saya itu hanya ingin mereview tentang uh, istilah pejen, pecinta seni dan budaya. mau oh, itu terserah kalian, saya enggak so, pokok motor motosiklist terserah kalian. yang penting saya hanya memanfaatkan oh no, ya ya kondisi suasana dan keadaan untuk membahas tentang itu tadi seputar pecinta seni budaya sendiri oh ya guys ngomong ngomong nama saya itu Albara lima tujuh waktu ya guys. kalau okay. kata Albara itu sebagai kata penyempurna ya guys ya nah, itu bukan kata uh, kan yang berarti al dari bahasa Inggris. oh uh, jawisannya itu bukan itu al itu kata uh, penyempurna lah kata Inggris. Albara itu kan apik guys jadi barehmu di barat, e, gini guys, api yang membara. Yang berarti semangat guys, semangat yang membara, jadi ya, setiap barat itu bukannya api, cuma boleh dibilang membara. Seperti ya, semangat yang membara, gitu guys, itu dari barat. Untuk 57 sendiri guys, kemudian sudah banyak yang tahu lah ya. Kali ini bukan nama atau besar. <laughs> dan mungkin kebetulan hampir sama ya guys, Untuk kata lima itu kata 5 dan 7 itu artinya maju guys, supaya jadi. Semangat ya umat juga ya Tuhan lah semangat ya umat itu belum pas Belum puas ya <laughs> belum bisa kelima cepat siap ya Itu guys Untuk uh, Albaralima 57 mungkin namanya sudah cukup Saya cuma untuk bulan saya orang Jawa ya okay. guys Jadi bosannya itu masih kurang gitu Terima kasih ya orang Jawa itu belum keluar lah untuk Albara 57 Yang berarti semangat ember itu belum belum keluar silakan langsung terus itu saya kasih tambahan yaitu macet mantap okay. <laughs> kalau orang Jawa sih bos tidak tidak tanya lagi apa itu macet mantap ya? oke okay. macet atau mantap kalau orang Jawa sudah tahu teman-teman buat kalian yang jam belum jam pulang bahasa Jawa baiklah arti macet mantap akan saya terbaca untuk kata mantep sendiri, kalau dibuat dalam bahasa Indonesia Mungkin itu, eh oh, sorry mas dulu ya guys Untuk ada kata, kata masjid, yaitu kalau dilihatkan dalam Indonesia mungkin digadarkan menghadap Cuma, yang saya maksud menghadap itu bukan sekedar hmm, menghadap itu bukan Yang saya masuk kalau e, masjid itu artinya siap gitu guys, siap ya, siap Terus kata mantepnya sendiri Mantap itu kalau di bahasa Indonesia kan coba ya, banyak yang tahu sama satu film ya. <laughs> Itulah kalau mantap itu artinya mantap ya. Yes, okay. Jadi mantap mantap itu ya bisa dibilang yakin gitu ya. Kalau di dalam bahasa yang sering. Ayo bahasa-bahasa hati-hati wow, itu mantap gitu. Sik. Cuman hmm. kalau untuk bahasa yang mungkin hmm. itu serius sih bisa dibilang yakin. <laughs> Jadi E, dari namaku telur ini, albara lima tujuh itu adalah artinya semangat yang membara, yakin, ya, apa? Ya betul. Apa namanya semangat yang membara? Siap dan yakin, Semangat yang membara, siap mati siapkan diri guys kalau dan di Lebih jelasnya dan semangat maju siap selalu siap semangat maju. Ya, Oke. Halo tentang tentang YouTuber tadi guys. Oke, pertama kita membuat YouTuber sudah pada tahu kita saya suka konten dan punya tema materi sendiri ya, pak ya. Akan kita bahas dalam video-video kita nanti. Kebetulan nah, video yang saya buat ini tempat Indonesia seni dan Indonesia tadi teman okay. ini saya ngevlog Ini cuma sebagai alat hiburan untuk kalian biar gak bosan-bosan nonton video saya mungkin hanya lah uh, ini ya ya tidak pernah mendengar suara saya dari saya Dan kan biasanya kalau saya ngaku video mungkin hanyalah eh uh, tentang keserian gitu ya nah, ini saya sekali kali mencoba ngevlog biar kalian tidak, um, sekarang mendengarkan suara saya dulu gitu. Boleh kok oh, lihat wajah saya, hasilnya sudah boleh, aku orangnya ya. Kalau kalian tanya, Bang kalau kamu kan ini sudah misalnya ngobrol apa ya? Kenapa gak walk -walk? nggak pilih profil? Aku jawab juga karena kalau ngobrol, teman aku sudah ada. Ya, Jack, MC namanya, saya gua ajak buka. Ya, dia ATK, MT, Motovlog, untuk aja dulu. Jack, Motovlog itu kalau oh, saya mengusung, mungkin saya sudah dari dulu. dulu, dulu saya uh, apa ya ikut dengannya, uh, dia kan dulu sudah buat dan mungkin sudah bersama dia Kalau saya buat dalam mode, kok saya ingin kerja. Jadi gini guys, kalau ngomong mau tentang vlog, gitu, yang saya <tuh> sangat terinspirasi itu dari pertama jantukerja itu adalah para bayi jangan juga, hahaha, toriban, itu cerikas dia dan juga Rofi, makanya saya berani bilang mas Bayuskas jangan juga, yang kedua pasti kalian sudah tahu yang namanya blogger yang sangat terkenal, dia mungkin terkaya dari video-video yang dia buat di Korea kan tidak berapa tahu ya, ya itu namanya Google habis bacain dulu, saya sangat yang termotivai dan tersimilasi darinya eh, dengan video-video yang hasilnya real apa adanya tanpa jadinya kaya nah kalau mas editing itu ya, ya kalau youtuber sudah pada tahu pasti lah jangan kayak saya, berat apot, berat apot, gak ada Ini editing kawan sekali ya banyak yang momen kurang, ini kurang ini kurang ini oh, eh, saya sekiranya memang kurang dan saya sini memang minta tolong saran dan masukan dari teman-teman kalian yang ya teman-teman kalian yang berbeda uh, mau kasih masukan dan saran untuk channel saya ini oh, guys. dan kalau saya misalkan mau membatalkan motovlog ini gitu, guys saya bahas lagi guys pasti yang saya terinspirasi untuk saya pertama masih satu, siapakah dia? setiap motovlog, itu sudah kedar kenapa? oh dia teman-teman ya, dan kedua coba dia, rikir juga, ya. tau kan Richard, ya, itu selain sederhana ada lagi dan gimak lebih banyak agak salah orangnya dari Semarang dan yang pasti ini sangat terinspirasi sekali pertama kali salam tuh salam tu. kalian pasti tahu siapa salam tuh itu adalah uh, siapa namanya uh, ibu motor khas Semarang yang bernama uh, istri, apa siapa Andre motorider itu itu orangnya dari mana? Ono kalau enggak ya bener-bener daerah -bener Ambon ya daerah setelah, Saya juga belum pernah sana. Mungkin kalau ada waktu untuk Bang Andre motor biar boleh eh e, kita main bersama itu memandang tentang seni dan budaya di sana itu ya. Halo, Mbak-mbak cantik yow. Ini keluaran dari pondok, guys. Oke lah kita ngora. Ngulang ngaji. Hai. <laughs> Maaf ini ada iklan guys. Ya, nah itu dari saya Untuk kalian saya Minta tolong teman-teman Yang sudah like, share Dan komen tentang video saya ini Jangan lupa subscribe ya. <laughs> Itu satu bantu buat saya Dan yang pasti Kalian pasti belum menekan Menekan tombol loncengnya Silahkan di sekalian saja itu gratis Khusus untuk anda Semua pencinta seni budaya. Oke mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu guys, salam dari saya ini tiga jari, tiga jari ini menandakan ya besok kita akan bahas salam tiga jari ini guys, salam Rahayu, salam budaya, salam sila budaya Indonesia terima kasih, guys sampai di situ dulu guys, kita lanjut.